Ya, kan terkejut melihat suasana ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia. Wow, jadi dia tuh sampai merasa tuh kayak mimpi gitu, guys. Nah, jom kita tengok video bersama-sama. Let's go di seberang sana, banyak para wisatawan okay. yang sedang berselfie-selfie. Ya, jadi wow. menjadikan momen di Kuala Lumpur yang ada di Malaysia, dan keren mantap juga pertama kalinya. Ya so, oh, hatiku senang, luar biasa Ya maklum orang kampung tidak pernah Betul. melihat situasi dan kondisi perbedaan Oh ya. rame banget di depan Walau itu apa ya guys ya Malaysia. Semoga video ini menghibur kalian semua ya Dan okay. banyak juga para wartawan-wartawan uh, yang sedang Oh diliput guys, peliputan ya, tuh ya, pakai laptop dia di Malaysia ya. Semua Mantap Indonesia, sih ya. Sungguh luar biasa, ini ada tanah-tanah ya yang wow, dia berswafie lebih juga. Kan? Oh, ini, ini mungkin uh, apa namanya ya, guys, ya. Orang Alhamdulillahirobil ya. Alami. Wisata rombongan sangat jauh akhirnya aku sampai di Menara Kembar Kuala Lumpur, Malaysia. Wow. Pagi hari ini aku berada di bawahnya ngam ya, ngam betul atau pas betul di bawahnya Menara Kembar Kuala Lumpur, Wilih, Malaysia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi setelah perjalanan sangat jauh sekali Menempuh jarak yaitu seribu hari, seribu malam Dan, <laughs> benar enggak? Lebay Dan aku sudah sampai di Menara Kembar, Petronas, Kuala Lumpur, Oke. Malaysia Dan di belakang ini ada sebuah TV ya TV sangat besar sekali dan aku sangat terkejut ya ini TV seluas lapangan sepak bola ini TV belinya di mana ya maso, ini pasti TV Besok. TV ini belinya tidak ada yang di kedai -keda ya pasti TV TV ini belinya di luar negeri di, di luar planet antartika, wow TV-nya sangat besar sekali ya untuk sahabatku yang tahu belakang saya ini TV atau apa ya namanya maklumlah saya orang kampung ini baru pertama pertama kalinya aku pergi ke Kuala Lumpur dan Masa wow okay. suasananya itu Luar biasa, dan aku akan tunjukkan suasana di Menara Kembar Petronas Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Okay. Mari kita simak videonya. Jangan lupa ya, untuk sahabat-sahabatku semuanya, bagikan ke teman-teman Anda supaya barangkali yang belum pernah kesini bisa melihat suasana. Oke, saya kota ini Malaysia. Asli. Mas Li pengen banget Jadi guys, lihat-lihat suasana liat dari dulu ya kan? Kuala lumpur Malaysia dan wow. di depan ini ada sebuah TV yang sangat luas sekali. Ini TV baru pertama kalinya aku melihat TV sebesar ini. Apakah ini TV yang paling terbesar yang ada di dunia ya? Dan untuk sahabat-sahabatku ini TV atau apa ya namanya? Maklumlah saya orang kampung okay. ini suasananya, masuk Allah. Benar-benar sangat luar biasa Dan aku serasa mimpi ya Kok bisa aku berada di Menara kembar Kuala Lumpur Malaysia, wow. ini dulunya Saya hanya melihat di Youtube, di TV Tapi sekarang saya melihat Di nyatanya langsung ya Dan Keren. suasananya akan aku tunjukkan Benar-benar sangat Bagus dan benar-benar sangat indah di sana okay. ada para wisatawan yang Datang dari berbagai oh, macam Ada negara. yang biksu-biksu biksu gitu Guys ya, mereka sedang asik-asik berselfie berfotoria mudah-mudahan buat sahabat-sahabatku semuanya semoga video ini bisa menghiburkan kalian dan barangkali mungkin yang belum pernah ke kuala ke Kuala Lumpur Malaysia bisa melihat video saya ini ya benar-benar benar mas benar sangat indah sekali dan luar biasa ya ini wow tepat di bawahnya ya dan di sini banyak sekali Para wisatawan, wisatawan oh, banyak juga tuh. Biksu-biksu nah, ini, bagi bagi guys, kinerja. ya. Tapi kali ini, biasanya aku lihat itu kalau pas ke Hong Kong, itu saya banyak banget di sana. Tapi kalau di Indonesia, jarang sekali, guys, ya. Saya melihat biksu-biksu seperti ini, seperti itu. Mungkin kalau pergi ke Bali, mungkin ya. Tapi di Malaysia ini banyak sekali, guys, tadi. belum cukup ramai. Karena saya datangnya masih pagi-pagi, ya okay. kan? Jadi buat sahabat-sahabatku, semoga video ini kalian suka ya. Dan saya alamin Aku akhirnya mimpiku kecapean, ya. Mimpiku tercapai Aku bagus bisa banget, melihat ya. menara kembar Kuala Lumpur ya. yang ada di Malaysia. Wow. Luar biasa sekali. Jadi ini orang lagi sesi-sesi foto, ya, lagi selfie. Selfie, selfie dan bergembira Ria Semoga sahabatku semuanya terhibur dengan video ini dan mudah-mudahan yang belum pernah kesini bisa melihat video ini supaya bisa menikmati juga suasana yang ada di Kuala Lumpur Malaysia. Mas, wah gedung-gedungnya sangat tinggi sekali ya. Oke. Okay. Dan hari ini saya akan mencoba bervideo sama biksu-biksu di sini ya. Oke. Okay. Nah, apa, menarik. Uh, Aja video mau apa tidak orangnya dan hari ini video lagi sesi-sesi foto ya. Jadi saya akan mencoba berkomunikasi ya. Ini orang-orang mana ya, ya? Tanya orangnya sedang cepat-cepat sih. Jadi saya mungkin uh, ah. dan ini saya berada di nggak jadi dia ya, di tepi menarik loh gitu. kalau wawancara uh, kalau bahasa Malaysia itu kadang-kadang kurang itu ya pak? Ruang fasik jadi Lampu takut kalah, takut kalian tidak paham semuanya. Di aku sudah mau minta oh, okay. ambil video sama biksu-biksu ini ya, tapi kelihatannya sangat sibuk sekali. Jadi, kita okay. berjalan ke depan, ada apa saja yang ada wow. di Kuala Lumpur, Malaysia, masuk. Allah, ya Allah, aku baru kali ini melihat. Suasana yang seperti indah. Oke, berarti, so, berarti Mas Taufan ini pertama ya. kali wow, ya ke KL luar mungkin. biasa, Kuala Lumpur, Malaysia. Ya maklum oh, saya ya. orang kampung. Ini pertama kalinya saya melihat bandar wow. sebesar ini. Lihat gedung-gedungnya tinggi sangat ya kan tinggi menjulang. Biasanya kalau di kampung saya hanya melihat itu loh buah kelapa sawit terus <laughs> tanam-tanaman sayur-sayuran. Tapi kali ini aku melihat gedung-gedung tinggi, oh, dan okay. Menara kembar yang ada di Malaysia ini pernah menjadi menara yang tertinggi di dunia loh. Masa Allah gedungnya benar-benar sangat tinggi sekali ya. Dan itu biksunya ketinggal ya, ketinggalan bus. Oh, dia rombongan ya, pantasan cepat Menara Kembar Petronas wow. Kuala Lumpur yang ada di Malaysia dan hari ini aku akan menunjukkan suasana jalan Suasana jalannya Oke, Suasanya di, taman -taman ya? di tepi tepian yang Banyak pelancong dari orang Eropa loh Tapi oh saya iya. sayangnya Tidak bisa berbahasa Inggris. Inggris Apakah nanti kalau saya Percakapan Jawa kira-kira bisa Apa enggak ya Coba aja mas Hari ini saya akan tunjukkan Suasananya ya taman-tamannya Nanti juga akan saya tunjukkan Gedung-gedungnya juga Tenang saja, sabar saja Dan inilah suasana sekitaran Menara Kembar Petronas Kuala Lumpur Malaysia. Mantap sih. Tapi di sini tamannya sudah agak lama gitu ya guys akaknya mungkin. Siapa akaknya, oh, tanamanannya kurang ini. AKEMAK AKEMAK AKEMAK okay. kerja di sini enggak? Enggak ada saya. Ada suatu. AKEMAK berarti di sini main-main saja? Iya, main-main. Sudah ada anak oh. belum? Sudah, satu. Anaknya satu. Oh, kenapa anaknya nggak diajak? Dia ya, sekolah, Pak. Oh, sekolah. Nah, Oh, oh okay. jadi AKMA ini, dia juga keturunan daripada Jawa, dan hari ini aku akan melanjutkan, itu ada orang putih, kira-kira bisa bahasa Jawa apa enggak ya? Oh, tak boleh, baru kan. datang. Oh, dia datang. Oke, okay. terima kasih Kak Yang. Jadi inilah suasana sekitar yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Aku berada di sebelahnya Menara Kembar Masoawu. Ini juga ada bangunan bangunan baru kayak itu kan? Oh enggak, itu bangunan titik. lama ya yang ya, kemarin ada di videonya Bang Rey sama Fikri juga. Ibu Kotaku Kuala Lumpur, Malaysia, Masya Allah. Dan di sana ya kan ada orang berselfie, selfie, ya. Ini memang tempat untuk ah, berselfie, selfie, ya. Selfie, ya. Dan Mantap, inilah share, share. menara kembarnya. Semoga video ini menghibur sahabat-sahabatku semuanya, ya. Jadi aku akan mencari orang Indonesia. Tapi karena terlalu pagi, jadi tidak ada cewek-cewek yang ada di sini adanya semua pelancong-pelancong daripada luar negeri ya. Kalau dari pelancong taruh bisa juga tanya-tanya pelancong-pelancong pelancong, ya. Iya kan, kalau apa Bahasa yang nanti juga agak bisa, ya kan? Ternyata di sini ada juga abang yang menjadi tukang-tukang foto ya. Jadi mungkin ah. abangnya yang... kayak kemarin pas Ustadz Okisiana Dewi itu ke sana juga banyak juru foto yang istilahnya menawarkan jasanya tapi mereka memang baik-baik guys ya. Sampai difotokan terus habis itu ya mungkin sedekahnya mereka juga kepada orang-orang juga ya. Keren banget asli. Kita difoto nanti terus mungkin dapat foto seperti itu kita ah, ya. cetakannya juga mungkin ya. Saya kurang tahu juga sih. Masya Allah suasananya tuh. Wow bersih sekali ya, ya bang, namanya ini berada di Menara Kembar Kuala Lumpur, yeah. Malaysia tapi nggak ada seinggolan sama sekali ya aku harus mencari seinggolan di sebelah mana ya oh itu loh yang bas yang selalu muncul di youtube ronda-ronda KL itu loh, katanya bisa keliling ke Kuala Lumpur semuanya loh tapi saya hari ini tuh menunggu sahabat saya ya kan okay. jadi bisa nge-vlog ke hari tunjukin ya sekitarannya Mantap sih Asli So, menang banget hatiku rasanya ya Karena aku biasanya berada di perkebunan Sekarang berada di perbandaran ibu kota Kuala Lumpur, Malaysia Benar, benar, benar, benar. Aku ingin naik bas ronda-ronda KL itu Tapi sudah jalan Ya, bagaimana lagi ya? Okay. Oh, ini ada akak ya Yang sedang Bercuti-cuti ria mantap sih guys, seru guys guys, sana pagi-pagi, hmm, suasana paginya sabar, enak sabar kita juga ya. Indonesia, ternyata. itu kan, ramah-ramah macam itu oh, ya guys ya. belum Ada teman-teman yang kesini ya kan, masih nah, suka Indonesia ya. Soalnya, soalnya terlalu pagi, jadi tidak ramai iya, sangat. Iya bener. Wih, cantik sabar, guys. Ya, jadi kita menunggu teman-teman yang. -teman, datang dan kita nanti akan cari-cari senggolan senggolan di sini nggak ada cewek sama sekali senggol dong bos nanti sore atau mungkin nanti malam ya oke okay. oke okay, sahabat-sahabatku semuanya yang suka dengan video ini silahkan subscribe like komen, dan bagikan ke teman-teman anda untuk sahabat-sahabatku silahkan mumpung, mumpung saya masih berada di Kuala Lumpur saya harus pergi ke mana silahkan tulis di kolom komentar ya oke okay, benar-benar-benar juga sih Wow, asli. Nanya, gedungnya sangat tinggi-tinggi Aku ini berada di bawahnya menara kembar Kuala Lumpur, Malaysia Masya Allah, luar Mantap. biasa ya Wow, uh, ini hanya sekitarnya ya Mungkin nanti kalau saya ngevlog di agak kejauhan sedikit, Pasti rame sangat ya Iya, benar-benar Dan ini juga ada yang nge juga ya Oh iya bule-bule nih bule-bule. Dia pakai pakai GoPro itu guys. Iya pakai GoPro guys. Keren. Wow. Mantap. oke sahabatku semuanya semoga terhibur dengan video ini, yang suka okay. dengan video ini silahkan subscribe komen, bagikan ke teman-teman anda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi nanti akan saya sambung lagi ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan itulah tadi guys orang desa, orang kampung terkejut ya, yang awalnya kerjanya itu cuma di kampung ya kan sawah-sawah gitu kan dan akhirnya mas Toha ini bisa ke Kuala Lumpur, dan asli terkejut guys, terkejut katanya melihat istilahnya, oh tinggi tinggi menaraknya tempatnya bangunannya seperti itu dan juga ada TV yang belinya di planet Mars, Mas Toha Mas Toha memang terbaik lah review dari vlog daripada Mas Toha ini keren ya guys ya memberikan informasi yang sangat-sangat detail sekali dan juga kita melihat sangat-sangat bersih sekali di sana dan banyak juga pelancong-pelancong ya di pagi-pagi aja udah banyak banget seperti itu guys. Tapi istilahnya kalau malam hari itu lebih cantik lagi guys dibanding pagi harinya. Karena banyak lampu-lampu warna-warni yang menghiasi menara kembar seperti itu. Nah mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Mas Toha. Yaitu Toha Channel. Linknya ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.